Assalamu'alaikum Salam Damai sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya Jumpa kembali dengan saya di channel Lintinger Sobat Lintinger, Saya Indonesia Raya Merdeka-merdeka yuk hijrah ke Tingwe, hemat murah turmarem pria ganteng itu relatif tapi kalau pria yang melinting Dewi itu baru namanya kreatif sobat lintinger kali ini saya akan mereview aksesoris Tingwe penggapan Tingwe di parokok di bahan kayu galih asam seperti ini, di bahan original lokal Indonesia seperti ini, seperti halus, finishing halus, di panjang 12 cm, dilengkapi lering, lobang multi rokok reguler mil maupun ec bahkan rokok yang niting tangan <tuk> warna hitam bekas ujung bulat lubang cukup lebar tempat ininya ini. harus mewah tanpa pewarna tambahan ini original asli biasanya kalau ada warna tambahan di luarnya ini akan terlihat di dalam sini jadi bohong jadi dalam boleh hitam tapi sini akan tawan aslinya ini asli cukup langka bahan ini hanya di sebagian tempat saja yang masih ada bahan kayu, kali asem Seperti ini, saya akan coba merokok dengan menggunakan pipa dan tidak menggunakan pipa. Apakah ada perbedaan? Berubah rasa dari eh, sembako asli atau tidak? Saya coba. Seperti ini. Rokok, tembakau, pabrikan, mil, amil, ya? saya akan coba. Apakah dulu menghisap rokoknya tanpa menggunakan pipa? Rasakan aslinya dulu dari tembakau ini. Mari, nanti saya akan gunakan pipa rokok kayu ban. apakah ada perbedaan atau tidak. Oops, sekarang saya akan mencoba merokok dengan menggunakan pipa. dari asam ya, betul Presisi ya. lubangnya presisi. rasa rasa asam ya di lidah lengket seperti kita makan buah asam asli gitu seperti itu jadi ada sensasi rasa asam di lidah dan di mulut Di amazing tembakau rokok hamil berpadu dengan rasa asam asam jadi nano nanu seru Rokok kami mau bukan buat, -buat pati. Tapi rasa dan kualitas tidak kalah dengan rokok pabrikan. Ya. Sobat, yuk hijrah ke hemat murah bermarot. Mama glowing, mama shopping, mama kelinting. Di era pandemi seperti ini, kami tidak peduli mau rokok pabrikan mahal berapa pun harganya. Sebab dari dulu rokok kami memang bukan buatan patri, mantep sobat ini kan, ya. rokok plus kopi mix ren. Wow. semoga animo masyarakat semakin tinggi untuk beralih ke rokok pilih hemat kurang kemarin jayalah petani tempat Indonesia jayalah tempat kau Indonesia jayalah rokok bilwi. Hmm, asem asam. saya akan menikmati dulu rokok dengan menggunakan pipa kayu kali asem sensasinya luar biasa mantap script wall wow. Merokok jangan takut mati. Kalau mati kan ada korek untuk hidupin lagi. Demikian sobat lindinger Video kali ini tentang review di rokok dari bahan kayu original lokal laut Indonesia, kayu Bali asem Bagi yang suka monggo like, comment, subscribe karena gratis. Sampai jumpa. Ciao